nggak berenang? ya senang gak? Senang? senang? enak enak oh, enak <tuk> <tuk> jangan lupa like, subscribe <tuk> di channel Fajar Dupen